Lalu call center, kemudian individual processing, pilih ks01 create. Kita double klik. Call center kita akan beri kodenya sap01 strip A, kemudian nomor login. Ini valid dari, kita pilih. 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Lalu setelah itu teman-teman klik master data. Inputkan data sesuai dengan yang ada di tabel nomor 2. Name-nya berarti grup A. Nomor login. Lalu description-nya. Call center A. Nomor login. Kemudian person responsible diisi dengan nama kita. Lalu call center kategorinya H hirarki areanya H9500, kemudian company code 1000, lalu bisnis areanya 9900, dan terakhir profit centernya 1400. Setelah itu teman-teman dapat menekan tombol save. Dengan adanya message call center has been created, ini menandakan bahwa Cost center kita SAP 01-A nomor login telah berhasil dibuat. Demikianlah video untuk demo pembahasan exercise 5-4 pembuatan kosenter. Terima kasih.